Yo, everyone! Welcome back on my watch YouTube channel. And kali ini, gue akan mereview jam tangan yang seperti udah kalian lihat di sini. Ya, yeah, dia salah satu microbrand yang bener-bener most wanted. Ya, yeah. langsung aja kita cek, nggak usah babi lagi. Oke, okay? oke, okay, pertama, gua kanan nih. Wah, look at this! Nice, dari sini aja udah overwhelming banget dapat packagingnya lo. Wah keren, nggak kaleng-kaleng lo kotaknya ya. Nice. Nah ini dia seperti yang kalian lihat ya. It's a Spinnaker Burger Limited Edition. Kita lihat yang pasti di sini ada jamnya. Ini ntar gue bahas. Yang sekarang gua cek adalah di sini. Ini ada stiker Bugger This package includes Oke okay, buku manual International warranty Sama owner's booklet Langsung aja gua ambil jamnya Boom Ini adalah Spinnaker Dengan nicknamenya nya Bugger. Tapi dia punya kode SKU SP508305. Nah yang perlu kalian tahu uh, seri Batgirl ini adalah salah satu seri Divers. Ya. Fun fact-nya uh, ini merupakan versi homage dari jam tangan Sinn Vintage yaitu SYN 809. Dan dibanding jam tangan Diver yang lain dia ini cuma... Uh, punya beberapa keunikan ya yang unik adalah dia punya floating index nah biasanya kalau indeks markernya jam tangan ya atau mungkin yang kalian sebut dengan angkanya itu kan biasanya nempelnya di dial kalau ini floating men jadi kalau dilihat dari sini nih kesannya kayak nempel di kaca tapi dia sebetulnya bukan nempel di kaca jadi dia kayak ada dudukan gitu dari Mungkin dari chapternya atau dari dialnya itu dudukan tuh dia agak naik ke atas dan posisinya dipepetin ke kaca. Jadi kesannya kayak 3D design tapi gimana ya floating banget gitu loh. Jadi nggak nempel di dial. Dan ini keren banget sih modelnya itu terkesannya lebih clean dialnya walaupun posisinya tetap sama ya. Dan di sini ada Windows date di angka 3 itu basic banget juga ya. Tapi uh, terus di sini untuk case-nya juga ada crown guard. Crown guard tuh maksudnya ini ya. Yang berbentuk kayak uh, celah menjorok buat rumahnya crown ini namanya crown guard ya Langsung aja gue bicara ke spesifikasi ya Nah untuk movementnya si seri bugger ini Dia pakai movementnya uh, automatic movement Tapi dia uh, Miyota from Citizen ya Miyota Japan from Citizen dengan kaliber 9015 Nah untuk case sendiri ini dari 316L stainless steel. Nah untuk glass materialnya sendiri ini udah sapphire crystal with anti-reflective coating. Jadi udah pas banget ya dengan desain floating index marker dengan sapphire tuh jadi makin kelihatan bening itu udah lebih pas banget. Nah sekarang gue ke uh, case back atau back case. Nah ini namanya pakai sistem screw-on case back. Eh, screw on back case, <laughs> kalian tahu nggak bedanya sama screw back case? Nah, kalau screw back case itu kan biasanya diputer ya. Kalau ini dia pakai baut, jadinya dia screw on back case ya modelnya. Uh, di sini dia juga ada penanda, uh, kan? Tadi gue bilang limited edition, 500 piece only ya, dan ini di sini juga ada angka kalian dapat di angka berapa ada garis merahnya 500 ya ada tulisannya water resistant juga dan untuk rubbernya ini juga pakai uh, nitril botedin modelnya ya dan dia integrated banget memang kelihatannya sih khusus tapi ya justru inilah yang bikin keren sih dia integrated yang dimaksud integrated itu adalah dia menyatu sama case nya ya Bener-bener modelnya menyatu sama case nya untuk diameternya dia itu di 42 mm dan ketebalannya itu cuman 13 mm jadi pas banget nah, untuk lug widthnya itu sebetulnya ada di 26 mm tapi integrated ya nah untuk lug to lugnya sendiri ini dia ada di 47,5 mm untuk rotating bezelnya seperti biasa karena ini jam diving dia cuman searah ya Atau unidirectional bezel Rotating bezel Hmm crisp man Hmm nice Wuuu uh, nice Nice Klik banget pas di tengah Nah untuk on hands nya Anyway pergelangan tangan gue 14,5 Ini looknya kalau di pergelangan tangan gue yang lingkarnya cuma 14,5 cm lingkarnya ya Jadi masih oke okay. Jadi kalau seandainya pergelangan kalian tuh 15 atau 16 jadi masih ideal ya. Nah itu tadi ya kurang lebih spesifikasinya jam tangan Spinnaker dengan nickname Budger SP583 ini ya yang gue pegang ini SP58305 dengan orange rubber strap ini anyway rubbernya nyaman banget loh dipakainya, empuk banget kayak bener-bener nggak -bener kaku dan ngikut banget di pergelangan so buat kalian yang udah nungguin lama seri ini kalian bisa langsung ke poin website kita boleh langsung hunting-hunting atau langsung check out dan jangan lupa cek-cek sekaligus, siapa tahu di sana ada promo-promo yang mendukung. Kalau seandainya kalian pengen, uh, mungkin coba-coba supaya belanjaan kalian bisa lebih murah lagi, kayak gitu. Oh iya, yeah. yang ini adalah ya, sama juga sih nih, pakai box kayak gini juga, dan ini adalah. Ya yeah, the same, is brother, botker juga, cuman bedanya kalau yang ini dia kan orange strap ya, kalau ini dia black. Kalau black ini warna basic banget sih. Yang membedakan cuman handsnya, kalau yang ini warnanya orange, ini handsnya warnanya merah. Dua-duanya keren, tapi ya selera kalian. Kalian lebih suka pakai yang orange, yang tongkrongannya diver banget, atau mungkin yang ini supaya Keseharian juga kelihatannya casual sama low profile Kalau gua sih suka yang ini ya Orange black is my favorite color Oke okay? spesifikasinya juga sama Gimana udah keracun belum? Harusnya sih udah ya Hahaha <laughs> Gue aja keracun Floatingnya ini loh Floating markernya ini yang bikin gue suka sih sebenarnya. This is good Komposisinya juga pas Diameternya pas Tipisnya juga pas Beratnya pas Strapnya juga nyaman dengan harganya yang affordable juga sih. Oh iya yeah. jangan lupa ya subscribe yang belum subscribe. Terus jangan lupa nyalain uh, loncengnya ya. Siapa tahu on the next video kita bawa surprise ya. Terus kalau masih ada pertanyaan bla bla bla or bla bla bla. Kalian bisa tulis langsung di kolom komen. Oke okay, I think that's all for video kali ini ya. See you on the next video. Jangan lupa happy hunting and happy shopping, jangan.